Pilih MP4 Kemudian Export Nah Karena saya ini ber, Tidak berbayar Maka saya isi register dulu Ini Nah ini Ini lesen Kemudian pilih Kita langsung ke bawah saja Langsung ke bawah Pilih WS Helper, WS Helper, kemudian tekan N Test, kemudian tekan N Process, matikan, baru ini Register, Masih Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mbak channel. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang cara menghilangkan watermark. Di perlu diketahui bagi Anda yang youtuber pemula atau rekan-rekan yang ingin mengedit video tapi masih terdapat watermark atau tulisan yang mengalir, caranya gampang yaitu sebelumnya kita harus mengisi di register dimana ada sedikit perubahan di registernya sebelumnya bagi anda yang belum mendownload aplikasi Wondershape Filmora caranya adalah ketik di keyboard di bagian pencarian Filmora Filmora disini saya bercontohkan Filmora 12 ya nah. Ini pilih yang paling, ini ada yang di atas, ini banyak pilihan ya. Ya, saya saran kita pilih yang di atas. Terus, kemudian di sini, di bagian ini, oh ini, Anda cukup bagi mendownload ini, free download. masih proses kemudian di-klik ada tulisan Open buka Open caranya adalah buka Filmora nah ini dia nah ini tampilannya tampilan Filmora versi saya ini 7.8.9 titik ini masih proses pembukaannya kita tunggu saja sebentar ini, ini tampilannya ini tampilannya ada AC mode sama full creator mode karena ini kita buka saja full feature mode nah ini tampilannya ini bisa anda dilihat di sini ada media pertama ya, ini ada musik ini ada file ini dia. Saya contohkan medianya adalah file media file. Ini saya contohkan. Ini si proses. teletakkan ke tarik ke bawah. Nah, ini dia. nah kita coba putar. Sebelum ekspor ini, ini ada ekspor. Ini, ini contoh ini contoh untuk cara penyimpanannya. Ini contoh saya buat cara saya buat coba. ya coba. Kemudian saya simpan di ini, setnya atau di mananya bebas. Saya simpan di dokumen mubarak Channel ya. Kemudian saya oke. Okay, setting terserah ya. Ini setting Anda boleh best, better, good. Saya ingin hasil baru saya buat base ini, kemudian oke, okay. ini ya bisa M, M, WM, WMV atau MP, MP4 atau MP4, saya pilih MP4, kemudian EXPORT Nah, karena saya ini ber, tidak berbayar maka saya isi register dulu. Ini. Ah ini. Ini lisensi. Kita mengisi lisensi, email dan registrasi kode. Tapi caranya gampang. Nanti saya tampilkan juga di link deskripsi. Pertama kita buka di buka saja Daftar kode penduduk ini sudah ada di enter kemudian pilih yang paling atas ini pilih yang paling atas ini kita tarik ke bawah kita tarik ke bawah ya kita ambil ini banyak macam kita ambil salah satunya saja ini saya ambil yang paling atas ya paling atas saya blok tekan shift kemudian tanda panah ke kanan kemudian ctrl c terus buka di filmora nya nah disini ctrl V. baru kita letakkan ininya kursornya di registry kode buka lagi di google tadi, kemudian ambil registry kodenya nah ini sudah di blok ctrl c kembali lagi ke filmoranya baru ctrl v setelah itu register, register, tapi sebelumnya jangan langsung register ya, letakkan kursor di bawah, klik kanan, tekan test manager, kemudian seperti ini, kemudian pilih detail lah ini, pilih detail, kemudian pilih, kita langsung ke bawah saja, langsung ke bawah,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 Oke Ini dah Ini lagi prosesnya ya Prosesnya Lama dan cepatnya Untuk penyimpanan itu tergantung Dari besarnya Durasi video Yang, yang Anda buat Atau yang Anda edit ya dan edit tergantung kemudian tergantung juga kapasitas laptop atau Windows anda ya sambil menunggu bagi anda yang baru bergabung di channel saya ini agar video ini dapat berkembang diharapkan untuk menekan tombol subscribe di pojok bawah kemudian tekan notifikasi sehingga semakin kembang. ini sudah kemudian tekan find targets. nah oke okay. nah ini dia ini tadi yang ini file yang saya simpan tadi file coba kan kita coba untuk mudahnya klik kanan pilih open with One, saya yang di sini saya beri HD. Ya ini kita lihat dulu hasilnya. Ah ini hasilnya tidak ada watermarknya ya, tidak ada watermarknya sama sekali. cukup, <Sparamamak> saya matikan. Ah ini akan saya beli contoh yang ada watermarknya. Ini sebelum saya saya hilangkan watermarknya. Ini saya coba beli co co co contoh contohnya ya ini contohnya contoh yang ada watermarknya nah ini akan ada watermarknya tulisan Wondoser Filmora nah, ini ini belum belum diapa? Nah, seperti itu ini contohnya ya ini yang contohnya yang ada yang belum watermarknya belum dihilangkan caranya gampang tadi ya ini saya tutup dulu jadi cara gampangnya seperti itu mudah ya mudah. Saya seingatkan lagi pertama bisa saja langsung dari awal bisa tekan register tekan register klik register ah, ini ini yang tadi ya ini ada ini lisensi dari si email-email si kemudian sebelum Tekan registernya. Ini setelah Anda masuk semua lisensi. Saya kira itu aja. Tutorial pada kesempatan ini sampai di sini dulu. Sampai bertemu lagi pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.